Halo, selamat malam semuanya, selamat datang di Talks on by Class Data Ikra. Perkenalkan, saya Raihan Jamal, selaku bisnis development Ikra. Dan malam ini, saya akan menjadi host di Talks on Compact 8 Ikra yang berjudul Architecting Data Science Environment on CDP Public Cloud. Nah, sebelum kita mulai top on pada malam hari ini, saya akan infokan sekilas tentang Ikra. Ikra adalah perusahaan yang berfokus pada teknologi dan talent development di area bisnis innovation sebagai solusi enterprise dan individu profesional. Di antara sekian banyaknya program IKRA, salah satunya adalah kelas data. Kelas data adalah program dari IKRA yang memberikan berbagai kelas belajar data yang terbuka untuk publik dan sesuai dengan tagline kami, yaitu Analytic for Everyone. Programnya beragam, di antaranya data on, hands on, kelas data, dan lain-lain. Nah, untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa langsung kunjungi website kami di www.ikra.com. Nah, spesial di bulan September 2021 ini, kelas data baik IKRA menyelenggarakan South On bertemakan Cloudera. South On ke-48 ini berjudul Architecting Data Science Environment on CDP Public Cloud. Seperti yang kita lihat bersama, self-analytics menjadi sebuah tantangan di setiap perusahaan. Baik dari startup, uh, small media enterprise, hingga enterprise untuk mengelola data. Nah, tantangan ini juga diiringi oleh data yang besar untuk dikelola dan diolah oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu temuan analisis. Di era serba digital saat ini, kebutuhan terhadap data untuk mendukung pengambilan keputusan secara lebih tepat dan komprehensif tidak dapat dihindarkan. Saudara telah meluncurkan suatu produk yang baru untuk mengatasi kemudahan dan kenyamanan seluruh cakupan analisis kebutuhan perusahaan. Lalu, apa dan bagaimana peran kolore data platform ini dapat menawarkan kemudahan serta kenyamanan uh, untuk bisnis? Nah, malam ini kita akan menyimak pemaparannya oleh Mas Raul Mulyana, pelaku senior data engineer IKRAP. Nah, Mas Raul ini merupakan seorang data expert dengan background ekonomi yang telah berpengalaman di dunia IT selama empat tahun, khususnya di data engineering, highly skilled pada pemrograman SQL. Python serta data pipelines. Dan saat ini Mas Rahul fokus berkarir sebagai senior data engineer di Semuanya, mari kita sambut Mas Rahul. Halo, Mas Rahul. Halo, Mas. Halo. Oke, Mas Hai. Rahul, gimana kabarnya? Sehat. Mas, sehat, sehat, alhamdulillah. Serang gimana? Sehat. Ya? Alhamdulillah sehat, Mas Rahul. Sehat. Oke. Mas Raul, thank you. Udah uh, join bergabung bersama kita di tonton hmm. malam hari ini. Oke, okay, langsung saja, Mas Raul, kita mulai um, pembahasannya malam ini. Hari ini saya persilakan kepada Mas Raul. Okay. Silakan, Mereka, Mas Raul. Mas. Uh, selamat malam, teman-teman semua. Uh, mungkin perkenalan dulu nama aku, uh, Raul ya. Jadi, uh, kesempatan kali ini sih mau bawain tentang... Uh, keempat delapan ya arsitekting data science parmen di uh, CDP Cloudera gitu ya big data jadi uh, sebenarnya nanti kita akan lebih uh, banyak pengen tahu gitu ya sebenarnya Cloudera ini seberapa powerful sih untuk uh, big data lalu uh, perannya itu seperti apa dan uh, mungkin uh, tepat gunanya akan seperti apa gitu lalu Selanjutnya, uh, ini mungkin paparan terkait ini ya, uh, apa itu CDP gitu ya. Jadi CDP ini uh, Cloudera Data Platform Public Cloud, jadi dia itu uh, multi public cloud. Dalam hal ini, multi public cloud dia bisa integrate dengan beberapa uh, public cloud ya, itu ada AWS, IU, sama Google Cloud. Tapi uh, poinnya adalah yang perlu di-highlight bahwa si Era ini datang dengan kemudahannya untuk self Fix analytics gitu ya, artinya untuk kita membangun uh, satu big data environment untuk uh, dealing with uh, data yang besar gitu ya artinya tidak perlu lagi pusing-pusing uh, konfigurasi gitu ya terus uh, managing uh, environment-nya tetap sebenarnya kita tetap managing tapi di sini disediakan uh, user interface-nya yang benar-benar bisnis -benar, uh, user pun bisa menggunakannya untuk uh, olah data gitu ya jadi ada data lakes, self-service analytics, sama machine learning service gitu, tanpa kita melakukan uh, instalasi apapun. Kita hanya menggunakan uh, provisioning cluster yang memang on demand ya, on demand analytics. Kita butuhnya misalkan untuk uh, query SQL dengan data yang besar, lalu dengan beberapa uh, user, dia bisa scalable dan uh, bisa memenuhi segala kebutuhan uh, query kita gitu, mulai dari yang ringan sampai yang berat pun kita misalkan ingin Uh, melanjutkan ke next level analitik, kita mau buat machine learning kita mau buat TensorFlow, Keras mungkin, uh, ataupun bahkan kita buat uh, pengolahan di Spark Cluster nah CDP ini juga support gitu lalu setelah itu uh, kenapa sih sebenarnya kayak kita itu uh, keuntungan yang kita harus pakai, tanpa kita harus CDP gitu, maksudnya kenapa CDP ini jadi salah satu alternatif atau salah satu uh, solusi ketika kita mengolah data yang besar gitu lalu apa sih sebenarnya keuntungannya pertama sebenarnya ada on demand analytics ya ya seperti yang saya bilang tadi lalu ada easy configuration biasanya teman-teman uh, uh, data science ataupun uh, let's say kita bicara semua role data gitu ya ketika kita ingin mengolah data yang besar sudah uh, terbayang dengan kesulitan untuk konfigurasi. Lalu kesulitan untuk uh, menjahit uh, satu stack dengan stack lainnya gitu. Dan terkadang kita hanya membutuhkan uh, query performance yang tinggi tapi kita harus melakukan install AB. Nah, terkadang uh, keterbatasan itulah yang membuat seorang teman-teman uh, role data itu merasa kayak uh, ya daripada harus konflik ini itu ya ya udah olah lokal aja gitu dan akhirnya secara performance juga nggak bisa cepet gitu ya kalau kita bicara big data velocity uh, secara kecepatannya gitu ya nah terus yang ketiga ini ada integrated and secure platform walaupun di sini Plodera uh, dia uh, integrate dengan public cloud tetapi Public Cloud itu sendiri, kita sebenarnya juga harus gitu ya, melakukan setting bahwa kita di satu network yang memang isolated, itu satu. Tapi dari sisi CDP pun, dia memang sudah memang CDP ini terkenal dengan highly secure platform gitu ya. Dari sisi CDP sendiri pun, dia memiliki satu security yang memang sudah interintegrasi antara satu fitur dengan fitur lainnya. Menariknya seperti itu, nah. Ini contoh uh, kenapa saya bilang on demand analytics. Nah ini uh, experience ya, experience saya misalkan ketika saya uh, running dua dalam running dua project, dua-duanya itu big data mungkin projectnya data yang besar. Lalu uh, di project pertama uh, mungkin kebutuhan saya akan sampai ke machine learning sampai ke tahap uh, deployment gitu ya, ke tahap di mana uh, saya harus terima dataset baru lalu dataset tersebut harus diolah pakai Spark nanti di situ bisa cleansing di situ kita bisa melakukan uh, melakukan uh, modeling dengan Spark gitu ya makanya di sini kita punya tiga fitur data hub machine learning dan data engineering nah kalau daerah data hub ini fungsinya selain sebagai dia cluster untuk uh, ngebuat data mart lalu data warehouse gitu ya tapi di data kalau di data hub ini dia juga bisa ngebuat uh, satu cluster uh, sendiri gitu ya. Jadi nanti saya akan saya tunjukkan uh, beberapa user interface uh, data hub gitu ya. Kita di situ bisa ngebuat Spark, kita bisa ngebuat uh, Apache NiFi, lalu kita bisa ngebuat uh, Kafka seperti itu. Jadi kita bisa ngebuat beberapa uh, bermacam-macam cluster seperti itu. Nah, untuk di Cloudera Machine Learning sendiri, ini sebenarnya tampilannya mungkin kalau teman-teman uh, yang sudah aware dengan uh, Cloudera Data Science Workbench uh, CDSW gitu ya. CDSW nah biasanya itu teman-teman enterprise sudah familiar ya dengan CDSW. Nah, ini uh, mirip sekali uh, CDSW uh, yang ada di on-prem tetapi ini di public cloud gitu. Jadi, uh, machine learning di sini kita bisa menggunakan Python kita bisa menggunakan skala juga gitu ya dan uh, bisa menggunakan Spark dengan beberapa uh, pilihan opsi ininya ya versioningnya. Nah di data engineering ini kita juga bisa melakukan uh, Spark job gitu ya. ini Kita ingin melakukan uh, daily uh, daily job gitu ya untuk mengolah file-file uh, uh, file CSP yang datang hari ini gitu kita olah besok datang lagi nah itu secara otomatis ada di uh, CDE ya kalau data engineering nah mungkin di project kedua ini hanya lebih ke uh, analytical, jadi lebih ke scope-nya hanya melihat uh, query SQL lalu query-query beberapa query sifatnya analisis tapi hanya menggunakan SQL gitu ya nah dengan uh, bedanya data hub dengan data warehouse ini jika di tahap kita uh, biasanya usernya hanya untuk satu dua orang aja untuk 1 sampai lima orang lah bahkan untuk uh, melihat gimana sih kita coba icipin query SQL-nya tapi kalau di data warehouse ini uh, ini bisa sampai 30 puluh sampai lima user yang melakukan query dan uh, dia nggak akan down, dia akan uh, data. Kalau data warehouse itu DWX, data warehouse experience, dia memiliki fitur scalable gitu ya. Artinya dia akan bisa upscale dan downscale dan itu uh, semacam ephemeral ya, ephemeral cluster. Ketika memang kita menjalankan cuma, ya dia akan ke uh, scaling di angka satu dua gitu. Tapi ketika kita melakukan query yang sangat besar dan beberapa uh, beberapa orang melakukan query itu secara bersamaan, dia akan scaling, dia akan scaling dan itu kita bisa set uh, minimum and maximum uh, cluster yang sedang uh, scaling itu itu uh, menarik ya. Jadi uh, yang kedua ada easy configuration. Nah ini uh, easy configuration di sini kalau dera uh, istilahnya integrating gitu ya dengan AWS, Google Cloud Platform dan Azure. Jadi uh, depends uh, depends dengan uh, selera sebenarnya depends dengan selera kita. Backbone-nya bisa AWS, uh, GCP ataupun Azure. Dan di sini Cloudera juga sudah menyiapkan mungkin teman-teman yang bis, mau ngintip-ngintip kepo-kepo itu ada uh, Cloudera Public Cloud uh, Quick Start. Di situ nanti ada AWS, GCP sama Azure. Di situ uh, sudah detail bagaimana kita bisa membuat integrasi antara Cloudera dengan multi public cloud itu ya, kita bisa ngebuat cross account yang nantinya mereka akan saling berkomunikasi secara automated gitu. Lalu ini ya, yang ketiga alasan adalah integrated and secure platform, jadi di Cloudera data platform public cloud ini memang ada CDX ya Mulai dari metadata, skema migration, security, sampai governance layer itu semua sudah uh, dibanding uh, ke semua fiturnya. Dari mulai data hub sampai ke machine learning. Jadi, uh, selain kita uh, menggunakan fitur-fitur ini, kita juga bisa uh, punya beberapa monitoring UI yang cukup uh, optimal gitu ya ada workload manager sama management konsol mungkin seperti itu dan uh, selain uh, pilihan multi cloud jadi sebenarnya di sini uh, ada private cloud and hybrid cloud tetapi saya tidak uh, apa ya tidak menjelaskan secara detail jadi intinya jika mungkin teman-teman yang di uh, company-nya punya on-prem uh, server gitu ya yang istilahnya ingin hybrid dengan uh, CDP gitu ya nah itu ada hybrid cloud seperti itu jadi ada data engineering, operational database, data warehouse, data flow nah ini data flow ini salah satu fitur yang baru jadi mungkin teman-teman sudah banyak ya dengar di luar bahwa Oh, data flow, data flow, pub, sub, lalu uh, Spark Streaming. Nah, salah satu beberapa jobnya itu um, sudah mulai dicover oleh kode yaitu itu, data flow and streaming nah ini uh, ini ya apa salah satu uh, bentuk UI salah satu bentuk UI yang dimiliki oleh CDP biasanya kita dapat landing page uh, seperti ini jadi ada pilihan beberapa fiturnya lalu ada kontrol ada control plane di mana kita bisa melakukan kontrol atas uh, environment yang sudah kita create lalu di sebelah kanan ini teman-teman uh, diberikan uh, semacam option untuk uh, multi, multi multi public cloud ya jadi itu yang tadi saya bilang kita harus ngebuat uh, cross account uh, access role di mana nanti antara cloud dengan multi public cloud itu dapat berkomunikasi uh, secara konsep uh, mungkin teman-teman pernah dengar AIC ya architecting in code jadi secara nggak langsung di belakang layar dia akan berkomunikasi seperti itu dan di sini di bawah ini uh, biasanya pada saat kita setting environment uh, kita melakukan uh, beberapa uh, apa ya konfigurasi yang cuma sebenarnya cuma kalau bahasa uh, gampangnya itu tinggal klik sana klik sini seperti itu saja jadi nggak perlu kayak kita harus setting bener-bener uh, rigid seperti itu. Nah, lalu nah ini ya ada Cloudera Data Hub. Menariknya seperti contoh di sebelah kiri atas ini uh, sebenarnya cluster yang sedang jalan yaitu Data Mart. Data Mart dengan engine Apache Impala untuk query dan uh, Hue ya, Hue, Hue interface-nya. Nah, di sini Uh, biasanya saya melakukan uh, data ingestion data ingestion dari CSV uh, di dalam uh, pada talik gitu ya CSV TXT atau mungkin file-file uh, flat file lainnya gitu ya lalu di dalam uh, Apache Hue ini biasanya saya nge-define, cek baca CSV-nya itu lalu saya store sebagai parquet file dimana kenapa parquet file karena uh, cukup cukup cepat gitu ya jika di query dengan uh, engine Impala gitu. Jadi biasanya saya melakukan uh, sedikit perubahan file untuk uh, merubah flat file menjadi uh, file big data yang nantinya ke data lake juga gitu. Nah, data lake-nya ini tergantung mungkin teman-teman prefer pakai uh, public cloud ABCD. Nah, itu tergantung ya nanti ya seperti apa. Tapi intinya di sini Data Hub Cluster tidak terbatas kepada Data Mart. Sebenarnya dia bisa ngebuat cluster Spark, e, lalu e, contoh lagi e, cluster untuk e, Kafka, seperti ya mungkin Spark Streaming, ya. itu bisa juga digunakan di sini. Nah, untuk e, Data Hub itu sendiri, ini salah satu konsol e, kontrolnya. gitu. Jadi, ketika kita nge-create e, Data Hub Cluster untuk e, Data Mart, di situ kita akan tahu mana masternya mana worker-nya gitu ya, jadi dan status daripada master dan worker itu kita bisa maintain gitu mana sih service yang sedang unhealthy dan mungkin ada beberapa data yang ngebuat service ini unhealthy nah itu bisa langsung kelihatan, menarik seperti itu, dan di sini mungkin teman-teman bisa query SQL seperti tadi yang saya bilang ya, di situ mungkin bisa buat staging-nya dulu lalu ke production table yang nantinya mungkin akan di di Clodera Machine Learning Uh, lalu ini uh, tampilan Cloudera Machine Learning. Nah, biasanya teman-teman data science itu butuhnya Cloudera Data Hub, Data Warehouse, sama Cloudera Machine Learning. Nah, di Cloudera Machine Learning itu uh, kita bisa define, dan ini sangat menarik ya. Jadi, kita bisa define uh, scaling, mau, mau, mau seberapa besar sih scaling cluster kita, dan ini sangat tergantung dan on demand pada cost kita. Sebenarnya kalau kita hanya membutuh kita hanya menerima data cuma 5 giga. Mungkin kita hanya butuh, Worker-nya itu skill 1 sampai 2 atau 1 sampai 3, tapi default-nya 1 sampai 5. Kita bisa atur pada saat kita ingin nge-provision cluster uh, machine learning itu sendiri. Jadi benar-benar uh, depends on uh, kebutuhan kita. Ketika memang kita menerima data besar, kita, kita biasanya yang praktis yang saya lakukan adalah ketika saya menerima data besar, saya coba dulu. Scaling di pertama, scaling di pertama, di kedua itu seperti apa? Dengan speknya 16 CPU dengan 64 giga, maka nanti disitulah cost akan terjaga gitu ya. Artinya bahasanya itu mungkin analoginya tidak mubazir gitu dengan data yang ada, dengan data yang kita olah, dengan performance square yang kita harapkan, kita kira-kira butuh auto scale ini min max di angka berapa. Ini semacam seperti bagaimana kita bisa nge racikan untuk ukuran data yang akan kita olah. Lalu di sebelah kanan ini, uh, pojok kanan atas ini, kita punya uh, monitoring UI ya. Jadi, nah ini mungkin teman-teman uh, data science mungkin ataupun data analis kadang uh, ketika dia query SQL uh, di Spark, itu kan kehabisan memori, mungkin dia ketemu error atau mungkin uh, bingung gitu ya, error seperti apa, memorinya kurang. Nah, sebenarnya kita... Di Clodera itu sudah disiapkan CPU sama memori, uh, interface-nya jadi kita bisa melihat sebenarnya kita konsum berapa sih, kita konsum berapa untuk kita menganalisis data tersebut gitu. Mungkin tabel tersebut kita konsum berapa, dan ini bisa kelihatan bahwa session yang sedang berjalan berapa, lalu modelnya berapa, apakah ada job di situ gitu ya, aplikasinya apa yang sedang berjalan gitu. Jadi benar-benar kita diberikan informasi sedetail uh, sedetail uh, sedetail-detailnya gitu loh. Dan yang di uh, pojok kanan bawah ini uh, per session yang kita buat untuk running satu uh, Jupiter notebook ya, let's say itu kita bisa melihat, jadi sebenarnya dia konsum berapa CPU, berapa memori dan mungkin jika membutuhkan GPU itu akan seperti apa dan itu ada historicalnya. Nah dari sini kita bisa mengetahui bahwa bagaimana sih tren uh, query pada uh, data yang akan datang. Jadi kita bi udah bisa ngeprediksi, oh kira-kira kedepannya -kira, uh, ke ini kita cuma cuma pakai... Uh, let's say 4 CPU atau mungkin cuma 128GB gitu dengan data segini gitu nanti kedepannya jika memang itu performance-nya udah mulai turun nah kita pelan-pelan kita scale-kan gitu nah di pojok kiri bawah ini nah itu seperti saya bilang ya jadi kita bisa atur yang assisting itu Uh, total notes-nya berapa, lalu total memori berapa, use memory nya juga berapa, di sini bisa kelihatan. Jadi pun pun uh, kita kehabisan memori, kita sudah ngelihat sebenarnya kita mentok tadi maksimumnya di 10, minimum satu, dan ini benar-benar on demand ya dia ephemeral app, app, clusters. Uh, jadi ketika memang kita membutuhkan data Menggunakan data kecil, ya, dia akan uh, secara scaling ke paling kecil. Tapi ketika datanya semakin besar dan semakin besar, dia akan terus uh, scaling ke angka yang besar seperti itu. Nah, ini tampilan kalau machine learning. Mungkin teman-teman yang berangkat dari CDSW atau kalau yang biasa di on prem itu uh, mirip sekali, ya. Jadi, kita disediakan ada Jupiter Lab dan Workbench. Workbench ini uh, file Python, mungkin kalau... Uh, menggunakan bahasa pemrograman Python, kita menggunakan file.py gitu ya. Kalau di Jupyter Lab mungkin teman-teman juga sudah pada familiar ya, dan di sini kita bisa menggunakan beberapa kernel dari Python, versioning dari Python dengan integrate dengan Spark-nya gitu. Jadi, misalkan memang kita tidak menggunakan Spark ya, berarti bisa di-enable dan di-disable begitu ya. Dan resource profile lagi-lagi di sini juga kita bisa atur. Jika tadi di depan kita sudah melakukan setting nah, minimum and maximum worker-nya akan di uh, angka berapa dengan spek tertentu. Nah, di resource profile ini untuk kita running satu session, kita butuh Berapa? Satu CPU 8GB. Defaultnya itu disediakan satu CPU dengan 2GB. Kita bisa pelan-pelan up. Biasanya yang saya lakukan adalah saya set satu CPU 4GB dulu, baru 8GB. Oh, mungkin nanti jika memang pengolahannya terasa berat, baru saya move. Dan itu bisa disetting dan kita bisa menambahkan variabel resource profile ini. Dan di sebelah kanan ini mungkin tampilan untuk analytics-nya. Gitu. Jadi... Mungkin teman-teman yang berangkat dari Python programming ini bisa ada testing. Uh, contoh ya, testing uh, desk, uh, engineering uh, IPYNB. Jadi, di sini kita ada notebook, ada konsol, dan ada terminal. Dan terminal di sini mungkin jika kita memang melakukan uh, deployment, ya, uh, ke terminal, lalu juga kita bisa melakukan uh, pip install uh, beberapa package daripada Python, gitu ya. Dan kita bisa membuat dokumentasi ke Markdown file, gitu. Dan menariknya adalah... Uh, Kalau daerah machine learning ini uh, untuk uh, untuk dia bisa dokumentasi itu bisa push and pull ke GitHub. Jadi kita memang langsung uh, bisa langsung kita daftarkan sebenarnya uh, user GitHub kita itu apa nanti uh, secara otomat jika kita memang sudah melakukan perubahan script kita bisa push ke GitHub kita dan kita mungkin memang akan menggunakan kita bisa pull lagi. Nah ini salah satu bentuk. Uh, Spark Session, jadi uh, sesi uh, Spark yang digunakan untuk proses uh, Spark SQL ya. Jadi, nah ini uh, yang yang tadi saya bilang bahwa saya melakukan Ingestion di Data hub Cluster untuk Data Mart, lalu saya menarik data-data uh, tersebut dari Hive Table. Saya tarik menggunakan uh, Spark SQL ya. Jadi, saya melakukan config di mana saya enable untuk akses ke Hive Table. Dari si bintang from uh, di nama table, lalu limit berapa? Dan di sini kita bisa, contoh kita bisa langsung lakukan seperti di uh, Google, ya. Mungkin yang biasa kita lakukan, pip install pandas gitu. Jadi di sini uh, pun, teman-teman nggak -teman mau pakai terminal akses, di selnya uh, pun juga bisa. Nah, menariknya seperti itu. Jadi benar-benar uh, semua itu uh, user friendly gitu loh, platformnya. Nah, mungkin. Uh, challenge apa sih yang biasanya uh, mungkin ya ini pertama sedikit uh, cerita gitu ya mungkin challenges apa yang bisa kita hadapi ketika-ketika ke, ke CDP public cloud pertama adalah multi cloud knowledge sebenarnya nggak perlu uh, knowledge yang dalam gitu ya sampai kita mengetahui uh, knowledge tentang DevOps gitu ya kita bisa hanya kita hanya mengetahui misalkan contoh network gitu ya kita bangun kita bangun uh, satu socks proxy agar semua koneksi yang uh, arahnya ke control plane atau manajemen konsolnya cloud semua melalui socks proxy itu jadi semacam kita ngebuat satu uh, vpn sendiri gitu ya di setiap uh, kita di setiap di setiap kita satu environment gitu jadi multi cloud knowledge di sini lebih ke gimana kita bisa kontrol uh, network yang isolated tadi uh, mungkin VPC-nya uh, di AWS, uh, either itu di GCP atau di Azure gitu. Lalu yang kedua connecting with open source. kalau daerah itu sudah uh, beberapa uh, integrating dengan uh, open source gitu ya. Artinya memang beberapa fitur open source sudah tersedia di Cloudera dan sudah integrated dengan fitur-fiturnya. Nah, tapi kadangkala di setiap, uh, let's say kita bicara SME ya, itu small medium enterprise, kadang Uh, selera ya, misalkan kita bicara uh, orchestration, oh, mungkin di sana ada yang menggunakan uh, Pentaho atau mungkin, atau mungkin untuk ETL, Pentaho, Talent gitu. Tapi ada memang yang sebagai uh, data, ngetransport data itu ada yang menggunakan open source seperti Airflow, mungkin ya, mungkin ada uh, apa, CBIM seperti itu. Jadi uh, sebenarnya uh, Konfigurasinya cukup mudah gitu ya. Artinya kan karena ini juga uh, disupport oleh public cloud, jadi akan akan sangat mudah. Akan banyak alternatif uh, alternatif pattern yang kebentuk gitu. Seperti data ingestion yang seperti apa yang sebenarnya kita mau itu patternnya sebenarnya sudah ada seperti itu. Uh, lalu uh, sebenarnya ini sedikit sharing uh, how we handle project uh, using CDP public cloud gitu ya. Jadi uh, sebagai contoh di sini sebenarnya uh, saya meng, uh, apa ya, mengimajinasikan bahwa uh, ini slave replication. Jadi ada uh, dua server, dua server DB gitu ya. Satu master dan satu slave. Dan dan master uh, slave-nya ini adalah master slave replikasi. gitu ya. Jadi data apa yang masuk ke production itu sebenarnya di mirroring sama si slave itu uh, tiap berapa detik atau tiap berapa menit. Nah contoh sebenarnya kita ingin melakukan analisis gitu kan. Jika kita melakukan analisis nembak langsung ke, save, ke save, uh, master uh, sorry ke slave nodesnya uh, yang ada di nggak akan kuat. Oke okay lah kalau satu orang, tapi let's say kita bicara big data, kita bicara uh, decision making yang cepat, kita bicara analytical performance yang cepat gitu ya. Kalau kita cuma satu dua orang uh, itu nggak akan kerasa, tapi jika kita butuh lima orang untuk query table yang besar pasti itu akan lemot. Nah, ini salah satu bentuk uh, skenario mungkin yang uh, saya bilang salah satu uh, connecting with open source kita bicara misalkan di sini dengan Airflow. Airflow itu menarik uh, mengirim data, mengirim data ke data lake yang nantinya sebenarnya uh, kita contohnya menggunakan AWS, kita menggunakan S3 sebagai data lake-nya. Lalu sebenarnya di dalam uh, S3 Data Lake ini, uh, kita melakukan query di Hue. Ya. Jadi di Hue ini kita buat external table dengan uh, engine impalanya untuk membuat hive uh, table. Sebenarnya dari situ, uh, setelah ngebuat hive table, lalu filenya itu di store sebagai apa. Tadi ada macam-macam, ya ada parquet, ada ORC, gitu ya. Tapi di sini contohnya, uh, let's say kita bicara, kita lempar, Uh, file-nya tersebut ke parquet file, lalu uh, have, uh, table yang ada di Hive itu sudah ke create, kita create gitu, DB-nya sudah kita create, memimik dari uh, file yang ada di data lake. Nah, dari situ sebenarnya teman-teman data analis atau teman data scientist atau bahkan data engineer bisa melakukan Uh, query gitu ya di hue ini gitu, tapi jika memang ada analytical, uh, analytical step yang harus dilakukan gitu ya, misalkan nge-build machine learning, kita harus menggunakan Apache Spark gitu ya. kita bisa, bisa menggunakan Scala juga atau Python untuk setiap sesi yang uh, kita gunakan di machine learning, di Cloudera machine learning, dan di sini uh, Jupyter uh, Notebook yang support untuk Apache uh, Spark dan uh, Python. Oke, mungkin uh, tentang uh, architecting data science uh, environment di CDP uh, public cloud seperti itu, Mas uh, Rehan, kurang lebih. Oke, okay, thank you Mas Raul atas pema, uh, pemaparan materinya. Nah, sekarang sepertinya kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dari penonton Mas Raul, tapi sebelum kita masuk ke sesi Q&A, uh, saya kembali mengingatkan dulu pada teman-teman jangan lupa untuk follow dan visit Instagram kami, at ikra underscore ID, dan at kelas data underscore ikra. Uh, dan sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Pertanyaan pertama datang dari uh, Mas Ari Kuncoro. nah Pertanyaannya, tanya dong Mas Saul, error apa yang sering terjadi dalam CDP ini? Lalu kalau uh, DE menemui error tersebut, apakah ada stack overflow-nya CDP? Nah, nah oke. Okay. Thank you ya, Mas Rehan. Mungkin uh, sedikit sharing bahwa error yang paling sering uh, terjadi ketika kita memang uh, melakukan integrating ya konfigurasi atau bahkan pada saat memang kita menggunakan uh, salah satu fiturnya gitu ya. Misalkan dulu yang pernah saya alami adalah uh, ada error ketika saya create um, external managed table di Hive gitu ya. Dan uh, kalau bicara untuk uh, Apakah ada wadah tertentu di Cloudera sendiri? Memang sudah ada community dan sangat sangat update sekali, gitu ya. Jadi banyak beberapa orang yang memang sudah mengalami error yang sama, gitu kan? Error itu punya pattern, gitu ya. Dan Cloudera itu sudah punya sendiri, gitu. Dan mungkin teman-teman kalau biasanya yang saya lakukan adalah ketika saya ketemu errornya, mungkin saya cari tahu, lalu di Google itu saya search uh, Clodera gitu, Clodera community dan itu banyak banget Mas jadi benar-benar kita bisa tahu Uh, bahkan update gitu ya update versioning daripada fitur itu sendiri kenapa yang menyebabkan error gitu jadi uh, mungkin bisa dikunjungi aja uh, Clodera community di situ banyak uh, banget dan dan di platform Clodera sendiri ada versi trialnya bahkan gitu dan di sana uh, sudah sudah sudah sudah banyak yang menyediakan emang solusi-solusi uh, yang khusus uh, support untuk uh, produk Clodera baik dari uh, engineer uh, Clodera itu sendiri dan atau bahkan dari Luar itu sendiri, kontributornya seperti itu, Mas Rian. Oke, okay, thank you, Mas hmm. Raul. Pertanyaan uh, jawabannya uh, sebelum hmm. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk mengingatkan kembali untuk teman-teman yang ingin bertanya. Uh, silahkan, nanti teman-teman bisa langsung chat ya. Live chat ke Igra Indonesia. Oke, okay. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari uh, Mas Harwan. Oh. Hmm. Apa pertimbangan dalam memilih big data platform? Mengapa kita harus memilih CDP? Sedangkan ada big data platform lainnya, ada BigQuery, Google, Redshift, AWS, SNI. Mungkin aku akan jawab. Sebenarnya pertimbangan utama adalah kita melihat dari uh, kebutuhan kita dulu. Gitu ya. Mungkin kebutuhan itulah yang menjadi dasar uh, kita akan memilih sebenarnya uh, kita menggunakan platform apa. Tapi kenapa kita harus menggunakan CDP? Di sini adalah friendly dan uh, easy konfigurasinya gitu. Mungkin untuk orang mungkin tidak semuanya uh, dalam satu tim big data tidak tidak semuanya mungkin akan realize terhadap uh, GCP gitu ya atau mungkin uh, tidak akan realize terhadap uh, konfigurasi di AWS gitu ya. Tapi di CDP inilah yang memang dia secara natural di belakang layar uh, benar-benar kita semacam kayak mungkin install aplikasi di Windows gitu loh Mas. Jadi kayak kita bisa ke uh, ketemu uh, pop-up, uh, kita benar-benar setting, kita mau apa, uh, kita scale berapa, gitu. Jadi, tapi di belakang layar sebenarnya dia sudah, uh, kalau kita menggunakan uh, backbone-nya itu tadi, uh, public cloud-nya adalah AWS, gitu ya. Jadi sebenarnya dia akan membuat cloud formation di belakang. Cloud formation di mana di situ ada stack-stack yang memang sudah di-announce dari uh, platform CDP. Kasaran seperti, eh, tolong dong buatin, Tiga, eh, satu, satu master dan tiga uh, worker untuk kebutuhan spark seperti itu jadi di belakang layar sebenarnya dia sudah ada komunikasi seperti itu itu yang memudahkan uh, apa ya, kita untuk uh, menggunakan uh, big data platform di CDP gitu ya itu yang kedua mungkin yang ketiga adalah biasanya uh, kenapa saya sangat uh, ini ya sangat uh, apa ya dibilang sa sangat suka gitu dengan CDP ini adalah ketika pada saat kita memang Uh, saat ini mungkin bulan ini kita menggunakan uh, CDP untuk big data kita mungkin tapi untuk di bulan depan di bulan depan mungkin kita tidak ada kebutuhan analisis yang besar gitu nah disitulah memang peran uh, CDP gitu ya artinya kita bisa uh, provision cluster di bulan ini dan mungkin di uh, bulan depan itu juga uh, nggak usah juga nggak apa-apa gitu loh jadi Uh, on-demand analitik itulah yang menjadi uh, jawaban artinya nggak ribet-ribet. Uh, mungkin kalau kita ke GCP juga sama sih sebenarnya atau di AWS mungkin sama, tapi di sini benar-benar lebih uh, user-friendly. Jadi dari sisi bisnis user pun ketika untuk melakukan uh, analisis itu jauh lebih mudah. itu. Oke, okay, thank you Mas Sahul. Sekarang hmm. kita next ke pertanyaan berikutnya banyak uh, lumayan deh kita masuk banyak pertanyaan nih teman-teman buat yang bertanya jangan sampai salah alamat ya diingatkan lagi untuk uh, kirim pertanyaannya ke Iqra Indonesia oke okay, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Yugi Aprianto nah pertanyaannya bagaimana menentukan resource yang efektif Mas Lau dan berdasarkan okay. apa untuk menentukan resource yang efektif kembali lagi sebenarnya bedas menentarkan uh, tas dan kebutuhan kita, artinya seperti ini. Uh, jika kita, uh, misalkan let's say kita kita ingin mengolah data yang memang sudah lama, lalu uh, let's say data historical ya, data 10 tahun begitu ya, lalu kita coba pengen olah, uh, memang kebutuhannya hanya untuk uh, uh, mengetahui kulitnya aja. artinya kita ingin query SQL aja. dengan query SQL kita ngerasa cukup, kita cuma mau ambil deskriptifnya, mungkin kita melakukan data audit, Gitu ya data audit dan data quality kita pengen tahu sebenarnya dari data 10 tahun lalu itu kolom-kolom apa yang memang effort untuk kita bawa ke machine learning gitu ya. Nah kita bisa itu menggunakan data hub dulu karena uh, dengan data hub kita nggak uh, perlu banyak-banyak uh, orang yang akan query ke sana gitu. Jadi di data hub ini kita dump uh, datanya ke data lake gitu ya lalu resource daripada data hub itu sendiri nanti kita membuat data mart kita uh, melakukan ingest ya kita ingest ingest ke tabel hive lalu kita query query tapi uh, jika memang nantinya uh, kita nggak cukup pakai query aja kita nggak cukup pakai sql aja mas uh, saya pengennya akhirnya saya memutuskan dari saya melakukan data audit and quality ini akhirnya timbullah uh, ide saya untuk membuat machine learning gitu ya nah itu kita bisa nge setelahnya jadi bukan Bukan sekali provision gitu, jadi kita melihat kebutuhan kita dulu. Oh, pertama kita di tahap dulu cukup untuk uh, mengenerate satu analisis uh, mungkin deskriptif gitu ya, secara uh, statistik gitu. Nah, nanti mungkin kita ke machine learning, kita lebih ke uh, pengolahan yang lebih cepat. Kita bicara optimize, kita bicara uh, gimana kita bisa uh, implement algoritma-algoritma machine learning gitu ya. Nah, itu bisa ke provision ke machine learning seperti itu. Tapi Uh, jika kita melakukan analisis, uh, misalkan contoh, uh, kapan kita menggunakan data warehouse experience DWX itu tadi ya, contoh kita punya tim atau kita collaborate dengan uh, divisi lain gitu ya, let's say kita 20 orang, 20 sampai 30 orang atau kita sedang melakukan training training untuk uh, training SQL, seperti itu ya. Nah, nanti kan ada beberapa query-query yang berat. Nah, kita bisa menggunakan data warehouse experience itu. Jadi, di belakang itu ada cluster Kubernetes yang memang dia uh, akan uh, nge-upskill dan akan nge-downskill, seperti itu sih. Jadi, benar-benar bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, okay, thank you, Mas Rahul. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya datang dari Mas Ray ya di uh, Mas uh, pertanyaan mungkin akan agak sedikit uh, out of topic Mas Raul. Jadi pertanyaannya saya saat ini bekerja di bidang bisnis intelligence engineer. Kira-kira skill apa yang perlu saya enhance atau pelajari agar bisa menempuh karir sebagai data engineer. Thank you Mas Raul. Siap. Mungkin kalau dari bisnis uh, intelligence uh, engineer gitu ya, mungkin enggak uh, asing ya kalau kita main sama data mart gitu ya. Terus kita main sama, uh, gimana kita, kita bisa optimize table gitu ya, mungkin kolom-kolom uh, apa yang mungkin nanti akan, uh, nih, let's say kita uh, pengen ke data engineer ya, kita shift ke data engineer ya itu ya, kolom-kolom apa yang, yang, yang menjadi satu key point untuk uh, agar di query itu cepat, Lalu, uh, desain desain mark seperti apa yang memang dibutuhkan untuk memenuhi matriks uh, matriks analisis? Begitu ya, terus nggak uh, lupa juga bahwa uh, si ICD pipelinesnya gitu ya. Jadi, nggak uh, apa-apa, misalkan contoh belajar mulai dari yang manual dulu gitu ya. Manual dulu gimana sih? Sebenarnya kita nge ngebuat uh, pipelines yang manual dulu, baru nanti perlahan dibikin batch gitu ya, dibikin job. Berangkat dari misalkan dari situ dulu gitu Baru nanti e, ranah Kalau misalkan memang dari situ sudah kuat gitu ya Baru lari ke cloud gitu ya Jadi mulailah bermain-main konfigurasi di cloud terus uh, apa install uh, DB di cloud atau uh, connecting uh, DB dengan beberapa fitur-fitur yang ada di cloud gitu ya kan macam-macam di di cloud itu uh, macam-macam sih paling artinya sih sebenarnya fundamentalnya itu dulu ya sebenarnya yang harus dibutuhkan gitu sih karena biasanya kalau bisnis intelijen itu kan sudah uh, nggak asing ya sama query-query SQL gitu ya jadi Insight-insight uh, seperti apa yang mau di uh, mau di provide gitu ya artinya sih sebenarnya seperti itu. Jadi banyak-banyak uh, main di uh, pipeline, terus uh, mart, data warehouse, konsep-konsep uh, uh, replikasi, konsep-konsep uh, DB gitu ya. Jadi seperti itu sih. Oke, okay, semoga pertanyaan dari Mas Rey dan jawaban dari Mas Baul bisa menjawab ya. Selanjutnya, kita masuk ke pertanyaan dari Mas Hauzan. Hmm. Menarik sekali paparannya Mas Raul, dan saya mau tanya. Fitur-fitur yang ada di Cloudera sepertinya sebagian besar service tersebut ada di AWS. Nah, keunggulan apa yang menonjol, yang dapat meyakinkan kita sebagai data engineer menggunakan service okay. Cloudera ini? Kalau kita uh, bicara sebenarnya kan dia uh, integrated, ya, jadi uh, CDP public cloud ini background pokoknya mesinnya lagi-lagi bisa kita pilih ya tadi kita either mau menggunakan GCP, AWS atau kita menggunakan Azure gitu ya. Tapi di sini main poinnya adalah untuk kita memahami kadang GCP atau AWS atau bahkan Azure gitu ya untuk kita memahami satu per satu itu kan butuh, butuh waktu begitu ya. Nah di sini keunggulan CDP adalah memang CDP sudah menyediakan dokumentasi yang lengkap kalau kita bi uh, bicara itu mungkin semacam uh, makanan cepat saji gitu ya jadi CDB ini salah satu uh, di mana kalian pengen buat satu uh, big data environment untuk data science gitu ya yang yang butuh uh, machine learning dengan cluster gitu dan kalian nggak perlu uh, install uh, apa ya istilahnya install satu-satu lalu kalian rajut uh, konfigurasinya Lalu belum, biasanya kan ada waktu uh, di mana untuk testing dulu gitu ya, testing dulu gitu. Nah, kita bicara misalkan tadi ya, on demand analytics gitu ya, wak, sebenarnya waktunya yang kita lihat. Jadi, uh, keunggulannya adalah dari mulai awal creating environment sampai uh, environment itu bisa dikonsum cuma butuh waktu 2 jam. dua jam itu kita nggak perlu konfigurasi apa-apa, kita hanya mendefine cross account policy, misalkan kita pakai AWS gitu ya, keresokan polisi dari AWS sama CDP itu kita tukerin, lalu uh, muncullah satu, uh, kita create satu VPC mungkin networknya gitu ya, dari situ 2 jam setengah kita langsung bisa running uh, cluster machine learning gitu ya. Beda dengan kalau misalkan kita pakai uh, AWS atau GCP yang lainnya gitu ya. Mungkin memang ada gitu, tapi kita keunggulannya adalah di waktunya itu. Jadi, kita pengen nge uh, informasi itu dari sebuah data yang besar gitu, uh, semakin cepat keunggulan seperti itu. Dan uh, yang kedua adalah uh, tampilannya ya, user interface-nya. Jadi, teman-teman bisnis user biasanya yang uh, pengen melakukan insight query sendiri ya simpel lah, melakukan pivot table mungkin melakukan group by dengan data yang besar gitu jadi nggak khawatir dengan nggak terlalu teknis gitu loh tampilannya Bahasanya tuh mungkin nggak nggak ngedown gitu loh nggak nggak terlalu nggak terlalu uh, tampilan untuk teknis gitu jadi lebih lebih ramah lah secara uh, analisis untuk bisnis user gitu masalahnya oke okay, thank you mas raul kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, datang dari Pak Brion Sudarman. Pertanyaannya, apakah Claudera dapat memenuhi kebutuhan otomisasi automi automisa data science melalui DevTech yang dibuat programnya? Oh, Oke, okay. itu menarik ya. Jadi, ini keterkaitan dengan Torxon selanjutnya. Jadi, di Torxon selanjutnya itu Pak Brion, gitu ya, jadi... Uh, ada fitur otomatisasi uh, yang mungkin nanti detailnya ada di CDE ya, kalau daerah data engineering, itu ada end-to-end -end pipeline gimana kita bisa melakukan uh, CICD gitu ya. Dan kita juga bisa melakukan uh, ini ya, jadi uh, kita create mungkin uh, architecting input ya. Jadi, nggak semuanya uh, kita melakukan klik sana, klik sini gitu. Karena misalkan, misalkan kita memang menyiapkan satu uh, fitur, eh, kita menggunakan satu fitur tertentu dengan spek tertentu gitu lalu kita susun ke, kalau nggak salah tuh file XML-nya kalau nggak salah di file XML itu lalu kita konflik uh, di uh, konsolnya dari situ nanti uh, uh, akan jalan sendiri biasanya contoh waktu itu yang experience saya adalah saya ngebuat uh, spark job gitu ya uh, saya ngebungkus uh, machine learningnya itu uh, ke dilakukan job gitu ber, uh, ber, ber, ber, berulang-ulang kali lalu yang saya lakukan biasanya kalau kalau misalkan saya ngerubah uh, beberapa uh, tasnya itu tinggal push and pull del digit aja dan di dari situ dia udah otomatis langsung dibaca. Biasanya tuh perannya itu lagi-lagi di data lake-nya. Jadi kita di data lake itu tidak cuma nyimpan data input aja tapi kita juga nyimpan beberapa file contoh uh, pickle file gitu ya. Contoh .py file yang, mem yang memang nanti secara otomatis kayak melakukan cleansing lalu melakukan uh, otomatisasi tadi itu sih. Jadi memang ada memang ada sendiri uh, di fitur tapi karena kita ranahnya ke data science jadi uh, tadi memang nggak sempat dipaparkan nanti di talks selanjutnya itu ada otomatisasi yang lebih uh, menarik gitu ya untuk di engineering-nya. Oke terima kasih uh, Mas Raul Pak ini Pak Brion uh, kayaknya siap-siap untuk hadir lagi di talks on minggu depan ya Pak ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir Mas Raul, hmm. datang dari Mas Yugi Aprianto. Hmm. Pertanyaannya bagaimana mengatasi isu small file dan bagaimana jika itu sudah terjadi? Silakan Mas Raul. Sorry, sorry, boleh diulang Mas Rean isu apa? Is pertanyaannya bagaimana mengatasi isu small okay. small file. Oh, uh, isu kalau untuk memang file yang kecil gitu ya. Jadi ini kembali lagi ya. Jadi, jadi uh, terkadang isu small file ini uh, apakah perlu dilakukan ingest ke table gitu ya. Nah ini selera ya. Misalnya kalau memang uh, small filenya ini dia datangnya terus-menerus uh, terus gitu ya, uh, daily gitu ya. Ya memang itu uh, menurut saya harus di ingest ke table. Tapi kalau memang contoh misalkan saya kita uh, bicara, uh, kita mau integrate data dan ada satu uh, file uh, CSV file atau file TXT gitu yang yang, yang jadi uh, jembatan untuk analisis antara kedua table ini harus dihubungkan dengan ini. Nah, biasanya kalau memang ada file-file kecil yang nggak perlu di-inject di CDP tadi, udah bisa langsung di-upload ya, jadi nggak uh, cuma nge-upload file atau folder uh, Jupyter Notebook kita, yang ada di lokal mesin kita, tapi kita juga bisa upload file itu sendiri, nanti di, uh, di terminalnya itu langsung ada gitu, jadi di uh, terminal sessionnya itu biasanya dia di at, uh, nama uh, ininya ya nama klusternya itu apa nanti kita kita LS L dia akan keluar itu file tadi yang kita upload itu apa gitu nah dari situ uh, kita bisa langsung uh, misalkan mau diread pakai pandas seperti itu sih tapi kalau di sini konteksnya adalah uh, kita menganalisis file yang kecil uh, seperti apa gitu ya nah artinya kan itu belum kita belum bicara data yang besar ya jadi mungkin diolah di lokal dulu uh, masih bisa sih Gitu sih. Tapi kalau memang uh, memang sudah ada CDP biasa mengolah data besar, tapi kita juga mengolah data yang kecil, apakah perlu di ingest ke table uh, Hive tadi? Nggak perlu juga, enggak, uh, maksudnya nggak enggak perlu di ingest juga nggak apa-apa gitu. Karena kan kita masih bisa melakukan analisis di Pandas gitu ya. Jadi nggak perlu pakai uh, framework yang memang komputasi uh, besar gitu. Oke, okay, thank you Mas Raul uh, untuk sharing sesinya dan please stay safe stay happy stay socially distancing but digitally connected. Saya Raihan Jamal mewakili Mas Masraul dan segenap tim Ikra yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam sampai bertemu di telepon selanjutnya.